Yo, yang sampai recordnya bit Run <laughs> kita nggak tahu, ya. cuma tergantung pada yuk di atas sama dewa dewa gacha <laughs> dewa RNG. Welcome guys, kembali lagi di dengan gua dan Trimulana di game Agnek, ya. di mana ini server in ada update. Uh, main story, yang mana story utama, story induk ya? itu chapter 10 dan debut operator baru yaitu Horn, ya? Captain Horn. Oke, okay, di sini gua ada 19. Di sini ada dua, Oke, okay, kita langsung yes, ya saya. Dan sebelumnya kemarin itu kita 10 kali full perasaan gua kemarin itu gua bt lima 50 dan pecah di sana. Cuman pecahnya itu enggak langsung berapi-rap dia warna kuning biasa Apakah itu termasuk pecah piti atau bukan kita enggak tahu ya apakah akan wangi seperti DBA kita tidak tahu Mari kita mulai yang pertama nih ya. oke okay, kuning ini udah pasti bintang 5 ya Oke okay, let's go Oke okay, bintang 5 berarti reset ya dan terakhir bulu ini Oke, okay, bintang 5 nya siapa? Aosta, again, Aosta again, ini rok-rok kagak ada rok-rok, okay, oke yang kedua, yang kedua bulu Oke berarti reset 20 puluh. Oke kalau gitu kita tambah satu Supaya genep jadi 20 Soalnya sekarang nih udah ada langsung multi Langsung multi gitu Hari-hari biru Hari-hari kuning Oke yang pentingnya satu red up ya. Apakah harus diganti? Or.. eh ini.. bug pipe. Apakah yang ada di dalam tas ini? Ini empat 40 kali perlu Oke.. Okay. ini.. berapi api seperti ini oh. <tuh> berapi-rapi matamu Oke, okay, saatnya kita mulai pakai yang ini guys ini yang kelima puduh ya harusnya udah piti masuk piti jadi dapat bintang 6, Gua nggak kaget ya Oh masih kuning Mantap Warfarin lagi Nanti kali Warfarin 2 One more the Bintang 6 Dapas di bintang enam Let's go Please come on Ya bintang enam Ada sebuah nih Tiga Dua Satu Berapa itu? Oh, satu di tengah Please rock rock Oh stop. Oh belum nih oh, ini yang terakhir Ini ada suaranya gak I know I know are you Defender ya yeah? kamu di Defender ya yeah, saya tahu Defender ya yeah? sama-sama Defender sudah hari hari top TO oh. siapa nih TO di Silver S pawang serigalanya gak ada di sini akhirnya Ipan gak ada di sini cok berarti tadi kan 60 ya sekarang 70 oke okay, kuning warfarin terus dari tadi ini warfarin gua poten 6 si horn kok gede banget Tujuh <laughs> 70 ini 80 <tuk> oke okay, nice rok rock airnya dapat rok-rok Gak lupa, minta doa restu <laughs> Minta doa sama waipu sendiri Tolonglah, tolonglah Saya tidak akan berpaling dari anda Masih lo masih suka loh dengan kamu Tolonglah Memang ya, kalau nggak berharap pas gacha suka dikasih eh betul Telah 8 kali multi baru pulang Optrim aja kalau tidak ada waktunya Oke, siap Oke, okay. betul kata kata beliau telah 8 kali multi baru pulang. Apakah benar? Apakah betul? Apakah betul? Dah dapat horn? Amin. Semoga yang ini. Oke. Okay. Apakah rock rock? Warfarin lagi. Bismillah. Kalau dapat horn ntar sholat tahajud Pak. Nih, ntar gini nih. belum bisa sholat tahajud karena gua belum tidur salat uh, syaratnya itu harus tidur terlebih dahulu. <laughs> Ini gua masih belum tidur sama sekali nih. Ya besok habis sisa langsung tidur. Ya. Oke okay, siap besok ya. Insya Allah. Apakah direstui? Semoga saja direstui. Berapa, nah, ini dia, ini dia, guys, gas horn, akhirnya bro. Lah 80 kali full, beneran katanya. <guluh> Kita gue bener telah 80 kali multi. Yuk <guluh> akhirnya. habis wangi ya. Ini, Ini... Otem. Oh, kongret bang, kongret. berarti 90 kali pull dan ini gua habis <laughs> 90 kali pull buat ini terima kasih sudah merestui saya saya tidak akan berpaling dari anda ingat ini